Cepat naik ke kapal Amaru hah? Hinata Pembolan ini harus ketarikan Naruto Amaru Cepatlah naik Kalau aku naik ke kapal Bagaimana denganmu Sekarang ini Masih ada yang harus aku lakukan Amaru Kau selamatkan saja mereka Tidak Aku akan tinggal di sini bersamamu Tidak, tidak boleh Aku tidak, aku tidak mau Kenapa aku harus menurutimu ah, ah. Sasuke, sudah jangan berisik.